Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian Reden, Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar terbaru dan pastinya Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita intip yuk keseruan dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama nih, para sahabat ya, ada momen kocak banget ya dari Papa B dan Bang Hussein. Jail banget ke Bunda Lesti Kejora, ingin menjatuhkan Bunda Lesti, para sahabat ya. Jail banget nih, Papa Bilar sama Hussein. Kasihan kan Bunda Lesti Kejora nangis-nangis tuh mau di... Jeburin ke air, aduh, persahabatnya ini cute banget. Dan yang bikin ngakak persahabatnya mau menjatuhkan Bunda Lesti, malah mereka berdua yang terjatuh ini lucu banget nih ya. Momen yang bikin kita ketawa bahagia. Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar yang tanggapan, dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Aisyah, dan skor 7 mengatakan. Ya Allah, ngakak dia yang mau jatuhkan, malah dia yang jatuh, Bunda Fatilov, Masya Allah Ada juga persahabat yang lain dari akun Tuminahlah mengatakan Ya Allah, bengek ngakak banget, Bapak bisa sama Angkal Hussein, malah yang jatuh Bunles hebat, ey, mau dijatuhin, malah mereka yang jatuh, ini keren banget persahabat, Masya Allah Kemudian kita lihat juga persahabat, ya ada cirukan yang sangat menggemaskan momen BBL tertidur di siang hari habis kecapean main air persahabatnya Masya Allah Setiap selalu Yana kita bangga dengan BBL mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tua ini mah kasep banget ganteng sangat-sangat menggemaskan, Masya Allah kemudian juga persahabat kita lihat ada Cidukan spesial juga untuk keluarga Konoha Ini penyambutan Bunda Lesti dan Papa Bi Masya Allah Welcome Rizky Bilar, Lesti Kejoran Namun di foto ini kita Salfok banget dengan ekspresinya Baby L Ini mupeng banget ya Sama air yang berada Di tangannya Bunda Lesti dan Papa Bi Wow Mupeng banget ya Baby L Masya Allah Kelihatan banget tuh pengen banget megang gelas juga luar biasa BBL responnya memang Cukup membuat kita semakin bangga Dengan Baby Angel, makin pinter ya Makin soleh, amin Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada Cidukan yang membuat kita Bangga juga, Masya Allah ternyata Bukan hanya Papa Bilar Yang membonceng Bunda Lesti Ternyata sebaliknya persahabat Gantian, Lesti Kejora yang boncengin Rizky Bilar, ini mah keren Dan pastinya ini membuat kita Kagum dan pastinya bangga Banget ya dengan sosok Lesti yang begitu hebat Nggak ada takut sama sekali Ini keren banget persahabat Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar Senengnya sama Leslar Salah satunya ya ini Bunda yang boncengin Papa Bilar Masya Allah Saya selalu yang untuk idola kesayangan Dan henti-hentinya doa baik Selalu kita berikan untuk Leslar family Kemudian juga bersahabat kita lihat ada cidukan setelah main jetski. Masya Allah, menganggapnya cidukan yang sangat benar-benar membahagiakan sekali. Masya Allah, idola kesayangan kita terlihat Bunda Lesti memakai handuk dijadiin kerudung ya, luar biasa banget. Papa, bibi juga makin keren banget hari ini. Spesial pokoknya persahabati di hari Minggu, kita ditemani oleh Leslar yang sedang berlibur. Berasa banget ya, liburannya. Kita juga merasakan kebahagiaan yang tentunya kita lihat dari Leslar. Yang terlihat sangat bahagia, kita pun ikut bahagia, Masya Allah. Kemudian juga persahabat kita lihat diunggah di, di guest-nya Marwah FC. Spill-spill dikit banget ya dari Marwah, bikin kangen dan bikin penasaran YouTube Rizky Bilar. Wow, ini sudah kangen banget di personal bed ya. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan bahagia untuk kita semuanya dari Marwah FC Kita yakin bakal ada sesuatu surprise pastinya dari idola kesayangan kita Masih menunggu cindukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar